saksikan kesenian pembuto akan pentas tanggal 12 Februari 2023 ini proses pembuatan dekorasi panggung yang akan dipentaskan besok sore cukup rumit dan tapi ternyata bagus sekali ya lumayan bus dekorasinya cukup Unik dari tebon jagung sama kelompok. Saksikan besok di Ransosari Surabaya, Sawangan, Jawa Tengah.